Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Halo, nah di video kali ini aku mau ngebandingin nih. Jadi, beberapa waktu lalu, setelah aku bahas tentang bisnis dan startup, aku jadi penasaran apa bedanya antara bisnis dan startup. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas satu perbedaan yaitu innovation. Apa sih perbedaan inovasi dari startup versus small business? Kenapa masuknya small business? Karena setelah aku cari lagi definisi startup dan small business ini kurang lebih bisa dibilang serupa tapi tak sama. Yang mungkin nanti aku bahas apa itu. Bedanya dan segala macam di video lainnya, oke? Okay? Sekarang aku mau ngebahas si inovasinya nih Kalau di startup seperti apa, kalau di small business seperti apa Oke, okay? check it out Nah, kalau misalnya ngobrolin di small business uh, Berarti di sini, kalau misalnya ngelihat artinya adalah Small business deal in offerings that already exist In the market, innovation made when it's needed Jadi memang inovasi di sini bukan prioritas Gitu, bukan prioritas Inovasinya bukan prioritas Dibutuhkan kalau memang pada akhirnya marketnya berubah gitu Market berubah Baru Mikirin inovasi Inovasi yang menyesuaikan kebutuhan market jadinya Gitu Jadi intinya Small business ini Lebih ke arah Menjalankan Si produk dan jasanya tuh yang memang udah ada gitu loh Produk dan jasanya ini udah available Udah available dan mungkin ready to sell gitu Si produk dan jasanya teh Oke okay. Nah jadi produk dan jasanya itu udah available duluan dan ready to sell. Kalaupun misalnya mau inovasi, maka inovasinya itu adalah menyesuaikan kebutuhan market yang pada akhirnya si produknya ini tetap endingnya harus ready to sell. Jadi inovasi untuk produk yang udah ada. Gitu. Inovasi... Produk yang udah ada, that's it, itu untuk small business. Nah, kalau misalnya startup, maka di sini dibilangnya innovation is an essential part of startup, as they always create a new unique offering or innovate an existing one. Sedangkan di startup inovasi itu adalah soul-nya. Gitu. Jadi produk dan jasa yang udah ada itu diinovasiin lagi. Inovasi buat Membuat unique offering Gitu Jadi bukan inovasi untuk menyesuaikan kebutuhan Dari barang jasa yang udah ada Tapi memang produk Dan jasanya sendirilah Itu inovasinya gitu Kebayang nggak? Jadi, dibalik kalau misalnya si... apa namanya... kalau misalnya si small business ini inovasi untuk produk yang udah ada, produk atau jasa yang udah ada gitu kan? Kalau ini justru produk jasa yang udah ada diinovasi sama dia buat dijual, jadi ada perbedaan berarti di sini. Perbedaan dari produk dan jasa yang sudah ada. Gitu. Kebayang nggak nih? Jadi kalau misalnya kita lihat ya. Kita ambil kesimpulan. Duh, Susah banget sih bikin garis lurus. Small business. Sama startup Nah, kalau small business Ada dulu nih Ada produk dan jasanya dulu Baru berinovasi Baru berinovasi Nah, sedangkan startup itu sendiri Inovasi merekalah lah produk dan jasanya. Jadi misalnya di sini ada contohnya nih ya, misalnya di sini Gojek gitu kan, oh, atau misalnya taksi online, taksi online. Nah, mereka berinovasi gimana caranya biar taksi online ini lebih reachable buat semua masyarakat misalnya. Nah, sedangkan startup, taksi onlinenya ini adalah mungkin bisa jadi taksi tanpa pengemudi. Gitu. Jadi, kalau yang di sini taksi onlinenya gimana caranya berinovasi biar semua masyarakat bisa naik taksi online. Tapi kalau startup, dari yang aku pahami... Dari taksi online ini mereka bikin taksi tanpa pengemudi, gitu. Kebayang nggak maksud aku? Antara di sini ada produk jasa dulu baru inovasi. Kalau startup adalah inovasinya lah produk dan jasanya. Pada akhirnya dua-duanya sama sih sebenarnya. Pada akhirnya dua-duanya ingin pertama mungkin cari uang. Yang kedua, menyelesaikan me masalah di masyarakat. Tapi pandangan small business sama startup soal cari uang juga beda. Tapi yang menurut aku sama di antara keduanya adalah ini. Menyelesaikan masalah di masyarakat dengan... Menjual produk yang jasa Kemudian mereka inovasi Kayak taksi online dibikin Semua orang bisa Gitu kan Pakai taksi online Kalau misalnya di daerah Papua Atau di Kalimantan Mungkin pakainya mobil Banggi gitu Nah kalau startup Inovasinya lah produk mereka Jadi gimana caranya bikin taksi online Yang nggak usah pakai pengemudi Pakai GPS Dengan segala macemnya Yang mungkin disupirin sama AI Itu bedanya Antara Inovasi di small business sama di startup Kalau pemahaman kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya